setemuan tropis yang mudah dijumpai di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia tanaman ini sangat mudah dibudidayakan tanaman cakra cikri sering ditanam sebagai tanaman pagar di pedesaan ada jenis yang daunnya berwarna kekuningan dengan pola daun lebih lebar dan yang berwarna hijau dengan pola daun yang lebih sempit dan runcing dua-duanya adalah Cakra Cikri nama latin dari Cakra Cikri adalah Poliscias fruticosa. tanaman ini memiliki bau yang cukup menyengat dan aromatik daunnya beragam bentuknya spesies polisias yang terkenal antara lain daun mangkokan jenis cakra cikri yang berdaun kecil serta runcing berwarna hijau sering dijadikan sayur untuk direbus jadi pecel atau urap dengan memanfaatkan pucuk daunnya yang masih muda sedangkan jika anda hobi lalapan mentah anda bisa mengkonsumsi pucuk muda cakra cikri daun lebar berwarna kuning Takra cikri dianggap dapat membangkitkan nafsu makan karena cita rasanya yang segar dan daunnya yang aromatik. Memakannya dengan elapan sambal dirasa paling pas, benar-benar dapat menjadi teman makan nasi yang enak. Selain harganya yang murah, daun ini juga cukup mudah ditemukan di pelataran rumah warga pedesaan. Namun tahukah anda jika tanaman cakra cikri ternyata memiliki banyak khasiat yang luar biasa bagi kesehatan karena tanaman ini memiliki kandungan nutrisi dan senyawa alami yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Cakra cikri mengandung karbohidrat, lemak, protein, kalsium, zat besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, sen, air vitamin B1, B2, B3, B5, B6, dan vitamin B9. Juga mengandung flavonoid, saponin, dan tanin. Inilah beberapa manfaat atau hasil tanaman cakra cikri bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Jika Anda sedang mengalami daya tahan tubuh yang buruk, sebaiknya Anda sedang mengkonsumsi banyak sayuran dan buah, karena keduanya begitu baik untuk mengembalikan stamina. Anda yang sedang melawan penyakit kronis maupun akut yang berbahaya, sebaiknya mulai melirik manfaat cakrat cikri ini untuk kesehatan. Manfaat yang kedua, menghilangkan selulit. Selulit adalah lemak yang menggumpal hingga menimbulkan kerutan dan garis di dekat permukaan kulit Karena selulit begitu mengganggu bagi banyak orang, terutama kalangan perempuan Pastilah bisa menyebabkan seseorang jadi kurang percaya diri Maka dari itu, sebaiknya Anda segera hilangkan selulit dengan sayuran ini Manfaat yang ketiga, melancarkan peredaran darah Darah darah yang lancar menjadi kunci utama dari kesehatan tubuh. Bila Anda ingin memiliki peredaran darah yang lancar, tak ada salahnya untuk mencoba khasiat dari cakre cikri ini yang begitu ampuh, karena pembuluh darah Anda bakal terbebas dari segala macam penyumbat yang menyebabkan darah tidak lancar. Manfaat yang keempat, menurunkan kolesterol. Kolesterol dianggap yang keladi dari penyakit jantung dan stroke. Memang benar demikian. Apabila seseorang senang makan makanan sifatnya junk food atau makanan sampah, pastilah kolesterol bakal menumpuk di tubuh. Nah, segeralah luruskan kolesterol anda dengan khasiat sayuran cakra ini. Manfaat yang kelima meningkatkan Hb. Hb adalah hemoglobin fungsinya untuk mengikat oksigen dalam proses metabolisme energi. kekurangan Hb bisa membuat tubuh Anda jadi pucat dan lemas. penyakit kekurangan Hb sering dijuluki sebagai anemia. meski tidak semua anemia disebabkan karena kekurangan Hb. namun supaya Hb Anda normal lagi, segeralah konsumsi sayur cakra cikri ini yang sangat ampuh. Manfaat yang gerana membuat tubuh jadi langsing Ingin punya tubuh yang langsing, segera saja konsumsi sayuran kerabat daun mangkokan ini Karena terbukti membuat pencernaan jadi lancar dan bisa meluruhkan lemak jahat di tubuh Anda Sehingga tubuh ideal impian Anda bakal tercapai Manfaat yang ketujuh, menyegarkan kulit Kulit segar bisa dicapai dengan konsumsi sayuran yang mengandung vitamin C yang tinggi seperti sayuran cakra cikri ini juga melimpah dengan vitamin C. Manfaat yang ke delapan, mengurangi bau badan tak sedap. Cakra cikri juga memiliki kandungan yang dapat mengurangi efek bau badan tak sedap. Bahkan jika memakan sayur yang mempunyai efek bau seperti jengkol dan petai, disarankan mengkombinasikan makan lelapanya dengan daun ini. Karena setelah memakannya, Keringat serta air seni menjadi wangi, daun, cakra cikri Manfaat yang ke sembilan, mencegah pembengkakan Pembengkakan di tubuh bisa disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin B kompleks Nah, cakra cikri juga menjadi sumber vitamin B kompleks ini Manfaat yang ke sepuluh, menyehatkan jantung Lemak HDL yang terkandung dalam cakra cikri Begitu baik untuk menyehatkan jantung anda Sehingga tidak rentan terkena sangat jantung dan jantung koroner Manfaat yang ke sebelah sumber energi bagi tubuh Kandungan karbohidrat yang terdapat dalam daun cakra cikri Dapat diubah tubuh menjadi energi Untuk menopang aktivitas sehari-hari Sehingga tubuh tetap berstamina Manfaat yang ke-12, antioksidan Kandungan senyawa antioksidan alami yang terdapat di dalam daun cakra cikri Dipercaya mampu membantu tangkal radikal bebas dalam tubuh Manfaat yang ketiga 13 menguatkan tulang dan gigi Berbagai zat mineral pada daun cakra cikri ini Dipercaya mampu membantu menguatkan tulang dan gigi serta mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang pada usia lanjut. Manfaat yang keempat belas, menyehatkan pencernaan. Daun Cakra cikri memiliki kandungan serat yang tinggi dan kandungan senyawa lainnya, sehingga bisa membantu melancarkan sistem pencernaan agar lebih sehat dan terhindar dari gangguan pencernaan. Manfaat yang ke-15, obat bisul alami. Caranya cukup mudah: Anda hanya perlu menumbuk daun cakra cikri sampai halus, lalu balurkan atau mengoleskannya di daerah yang terkena bisul. Manfaat yang ke-16, baik untuk janin. Asupan folat yang ada pada daun cakra cikri sangat baik bagi perkembangan janin pada ibu hamil. Jika Anda sedang mengandung, tidak ada salahnya jika mencoba mengkonsumsi sayuran cakra cikri ini secara rutin agar janin Anda sehat. Manfaat yang ke-17 melancarkan haid atau menstruasi. Daun cakra cikri dipercaya bisa membantu melancarkan datang bulan pada wanita dan mencegah nyeri saat menjelang atau sedang menstruasi.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 dalam top hero Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.